untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah, lho persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di kabar spesial datang dari Langit Music Rekomendasiin satu lagu yang cocok didengerin pas mau bertahan di hubungan Sebutkan alasan dan tag musisinya Emang kadang-kadang kita butuh support dari lagu-lagu oke okay buat bertahan di hubungan. Coba rekomendasiin satu lagu yang bikin kamu bertahan di hubungan. Jangan lupa dengerinnya pakai langit musik premium 30 hari. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar. Diantaranya antaranya dari akun Lesti Alfatih_rc mengatakan, sekali seumur hidup, cukup satu kali jangan berubah untuk selamanya. Sedia sekata cinta. Wow, ada juga bersama tanggapan dari akun Instagram a 21182 mengatakan sekali seumur hidup. By Lesti, ada juga tanggapan dari Cahaya Indah 8 komitmen menikah karena ibadah sekali seumur hidup. Masya Allah. lagu sekali seumur hidup. Menjadi lagu direkomendasikan oleh para fans Lesti dan Bila luar biasa. Mudah-mudahan selalu kompak untuk Leslar, dan semoga semakin solid untuk mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Kemudian, selanjutnya disimak juga prosesnya di sini Ada ciri yang sangat membanggakan sekali: video yang diunggah oleh Om Izhar yang memposting video bareng BBL. Yang sudah pintar mengaji Alhamdulillah persahabat Makin pintar Makin soleh Belajar ngaji bareng kakek Persahabat Makin bangga dan makin sayang kepada Bang El Masya Allah Kita lihat di beberapa tanggapan komentar yang diberikan Dan teriakuan di Handoko 6266 mengatakan Masyaallah, terberukallah anak solehnya Panda. Semoga kelak kamu menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi kebanggaan Papa dan bundanya, ya Sehat selalu kesayangan Ade. Masyaallah, Amin. Doa-doa baik selalu kita aminkan. Selalu, tentunya kita selalu men-support yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabatan gapai loh dari akun Sudma Aini 495 mengatakan. Masya Allah calon penghafal quran ya, nah cerdas banget nih anak Amin, Masya Allah Ini juga yang diharapkan oleh Lesti Bilar BBL L menjadi penghafal Al-Quran Bismillah, doakan saja Mudah-mudahan BBL L menjadi anak yang soleh Menjadi penghafal Al-Quran seperti yang diinginkan Kedua orang tuanya Kemudian juga persahabat ada kabar yang kita dapatkan kalau ini mengenai haters atau netizen yang selalu nyinyir kepada Rizky Bilar Akhirnya sudah ditangkap live satu tersangka yang dilaporkan Rizky Bilar ditangkap di Polda Metro Jaya Untuk keluarga Konoha yuk tentunya langsung ke gosip ceria karena ada live Ini satu tersangka yang dilaporkan oleh Papa Bi ternyata sudah ditangkap kita selalu mensupport apapun keputusan meslar, selalu mendukung yang terbaik. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang-orang yang selalu memfitnah idola kesayangan kita. Dan pasti persahabat kita juga masih menunggu ditukan. Dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru dari Lesti dan Rizky Villa. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.